Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di bahas soal channel Pada video kali ini uh, akan sedikit berbeda uh, Kita akan membahas tentang Sejarah Perkembangan Teori Atom Materi ini adalah materi uh, Mata Pelajaran Kimia kelas 10 Yaitu materi awal di mana uh, kita akan dikenalkan tentang materi dan apa itu materi, untuk mengetahui materi-materi yang ada di sekitar kita dan sifat-sifatnya, maka kita harus tahu dulu tentang atom apa itu atom. Nah, di sini kita akan belajar mulai mengenal atom dari sejarahnya. Jadi, dari awal mula uh, nama atom itu ada dan... Konsep-konsep atau teori-teori tentang atom yang dikemukakan oleh banyak ilmuwan nanti kita akan coba bahas di video ini Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pada pembahasan utama eh, Jangan lupa untuk subscribe dulu di bahas soal channel atau ikuti akun bahas soal channel lainnya di Twitter at Bahas channel di Facebook @bahassoalchannel soal channel dan di Instagram @bahassoalchannel. soal channel berbicara tentang atom nah, istilah atau kata atom pertama kali muncul atau dikemukakan oleh seorang filsuf dari Yunani jadi atom itu aslinya adalah bahasa Yunani istilah atom pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan ini atau filsuf ini. Nah, namanya adalah Demokritus yaitu berada beliau e, beliau ini hidupnya di antara 460 sampai 370 sebelum Masehi. Istilah ini pada awalnya muncul karena orang-orang atau filsuf-filsuf pada zaman tersebut eh Memiliki banyak sekali pertanyaan terkait dengan materi Apa sih materi itu? Bagaimana perubahan materi itu bisa terjadi? Atau tersusun dari apakah sebuah materi itu? Jadi pemikir-pemikir eh, eh, pada masa lalu itu mencoba untuk memecahkan itu Hingga pada akhirnya Demokritus ini Beliau melontarkan sebuah istilah Sebuah istilah atau sebuah kata yaitu atom, yang atom itu dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata A yang artinya tidak dan tomos, artinya terbagi jadi atom itu awalnya dari kata atomos yang artinya tidak terbagi, kenapa kok muncul uh, istilah ini karena demokritus itu melihat bahwa materi itu terbentuk dari bagian-bagian yang sangat kecil hingga akhirnya berada atau berakhir pada bagian yang sudah tidak dapat terbagi lagi. Awal mulanya muncul kata Atomos ini karena pada saat itu Demokritus itu melihat sebuah batu di situ yang dihancurkan berkeping-keping. Nah, hingga bagian dari batu itu ada bagian terkecil yang sudah tidak bisa dibagi lagi atau sudah tidak bisa dihancurkan lagi oleh kita. Nah, bagian yang tidak bisa di, uh, dihancurkan lagi itu, maka disebutlah sama demokritus sebagai atomos. nah inilah uh, bahwa bagian terkecil dari materi, disebut atomos yang itu ya, sesuatu yang tidak terbagi lagi, yang kemudian akhirnya uh, terkenal menjadi istilah atom namun istilah atom yang dilontarkan oleh demokritus pada masa itu tidaklah berkembang atau hanya muncul beberapa saat saja kenapa ini terjadi karena eh, pendapat dari Demokritus ini eh, ditentang oleh dua filsuf terkenal pada masa itu yaitu Aristoteles dan gurunya yaitu Plato jadi eh, Aristus, Aristoteles dan gurunya Plato ini dia tidak eh, sepakat dengan istilah Atomos itu Nah, karena pada masa itu filsuf Plato dan Aristoteles ini jauh lebih terkenal dari Demokritus. Artinya waktu itu pengikutnya si Plato atau Aristoteles ini jauh lebih banyak daripada Demokritus. Akhirnya kalahlah pemikiran si Demokritus karena pada bahasa itu semuanya hanya berdasarkan pada pemikiran semata atau konsep-konsep konseptual atau teori-teori semata. Jadi pada masa itu akhirnya berhentilah uh, perkembangan istilah atom yang dilontarkan oleh demokritus. Tapi uh, pemikiran tentang keberadaan atom kembali muncul akhirnya pada abad ke-12 dimulai di Eropa ketika uh, ketiga ilmuwan ini dimulai dari Isaac Newton pada tahun 1642 hingga 1727. Berpendapat tentang udara, bahwa udara ini terdiri dari sejenis partikel yang senantiasa bergerak. Yang selanjutnya, pada abad ke-18, para ilmuwan mulai melakukan percobaan-percobaan yang terkait dengan percobaan ke arah bidang kimia. Di mana pada akhirnya, pada tahun 1774, yang diawali oleh Anto Antoine Laurent Lavoisier ini, seorang Uh, ilmuwan yang beras, berkebangsaan Prancis berhasil menemukan konsep terkait uh, perubahan massa dalam suatu reaksi kimia yang akhirnya kita kenal dengan hukum kekekalan massa dan diikuti pada tahun 1799 yang uh, diteruskan oleh ilmuwan yang berkebangsaan Prancis juga yaitu Joseph Louis Proust yang E, pada akhirnya mengemukakan konsep tentang hukum perbandingan tetap jadi istilah atom itu berkembang lagi setelah ada dua konsep penting yang ditelurkan atau diperoleh berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh dua ilmuwan Perancis mana akhirnya konsep tentang atom pertama kali dilontarkan oleh John Dalton yaitu sekitar pada tahun 1803 sampai 1807 yang akhirnya menelurkan atau mengeluarkan yang dikenal sampai sekarang yaitu postulat Dalton di mana waktu itu Dalton e, menggambarkan bahwa atom itu bentuknya bulat sederhana jadi waktu itu Dalton berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lavoisier dan Proust ini berani melontarkan bahwa atom itu bentuknya bulat sederhana yang kemudian dijelaskan dalam bentuk postulat Dalton. Postulat Dalton ini ada empat yaitu satu bahwa setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tidak dapat terbagi lagi yang kemudian disebut dengan nama atom atom-atom dari suatu unsur sifatnya adalah identik tapi atom dari unsur yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda begitu juga masanya juga akan berbeda kemudian yang ketiga Atom dari unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain Serta tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan Dimana reaksi kimia yang terjadi itu hanyalah sebuah penataan ulang dari atom-atom yang ada dan terlibat dalam reaksi tersebut Kemudian yang empat Senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Nah, perbandingan tertentu ini berarti dia e, berdasar pada hukum yang dikemukakan Lavoisier dan proses yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Seiring perkembangan konsep atau teori tentang atom pada masa tersebut, akhirnya diketahui bahwa beberapa isi postulat yang dikemukakan oleh Dalton tentang atom, ternyata kurang tepat. E, yang pertama yaitu bahwa yang dikatakan bahwa atom itu adalah partikel yang sudah tidak terbagi lagi, itu dapat dipatahkan. Kenapa dapat dipatahkan? Karena ternyata di dalam atom masih terdiri dari subpartikel penyusunnya. Nanti yang akan kita bahas pada e, slide berikutnya, bahwa ternyata atom itu di dalamnya masih ada subsubpartikel penyusun. Kemudian, yang kedua, atom-atom dari masa yang sama memiliki sifat yang sama. Itu benar sesuai dengan postulat awal. Tetapi, atom-atom dari unsur yang sama ternyata dapat memiliki masa yang berbeda. Ini yang kita kenal dengan isotop saat ini. Yang ketiga, atom. Yang pada awalnya dibilang tidak dapat diubah menjadi atom dari unsur lain Itu dapat dipatahkan bahwa atom dari unsur lain Atau atom dari suatu unsur dapat diubah menjadi atom unsur lain Dengan melalui reaksi nuklir Jadi tidak, memang tidak bisa dilakukan menggunakan reaksi kimia sederhana Tapi bisa dilakukan dengan menggunakan reaksi nuklir Kemudian yang keempat Beberapa unsur tidak terdiri atas atom-atom melainkan ada yang terdiri dari molekul-molekul. Nah, molekul unsur adalah molekul yang terbentuk dari atom-atom yang sejenis dengan jumlah perbandingan yang tertentu. Jadi, e, kalau tadi di awal dibilang bahwa senyawa itu terbentuk dari atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih yang berbeda, ternyata nomor 4 juga dipatahkan bahwa A, e, senyawa juga dapat terbentuk dari molekul-molekul atau bahkan dari e, molekul yang tersusun dari unsur-unsur yang sejenis nah, itu. itu adalah e, keempat sanggahan terkait dengan postulat Dalton seiring dengan perkembangan teori atom yang ada hingga saat ini nah konsep atom berlanjut setelah adanya percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson nah, J.J. Thomson ini J.J. Thomson ini Yang A Ini orangnya J.J. Thomson Dia melakukan percobaan Sinar tampak dalam tabung Sinar katodana Ini adalah alat yang digunakan Oleh J.J. Thomson Untuk melakukan percobaan tersebut Dan kalau gambarannya eh, Gambaran kinerja dari alat ini Ini dapat digambarkan pada skema di bawah. Jadi pada tahun 1897 ini alatnya ini ditemukan atau dibuat oleh Ferdinand Brown. Dimana ini jadi di sini ini di sini voltase tegangan tinggi. Ya. Kemudian ada katoda. Katoda ini akan menembakkan berkas sinar. Ini adalah anoda di mana berkas sinar kuning yang ditembakkan dari katoda ini akan melewati anoda dan bergerak lurus. Nah, ini bergerak lurus hingga menemui atau bertemu pada medan magnet. Medan magnet, ini medan magnet. Medan magnet yang dibuat dari medan listrik. Nah, pada kondisi setelah melewati medan magnet ini ternyata berkas kuning ini dia geraknya tidak lurus lagi, tapi dia dibelokkan. Nah, jadi dia tidak lurus, dibelokkan. Ini, kalau luruskan akhirnya ini. Tapi dia dibelokkan. Dia dibelokkan ke kutub positif. Nah, jadi karena pembelokannya ke kutub positif, berarti dapat disimpulkan bahwa muatan, muatan dari partikel yang ditembakkan ini adalah berlawanan dengan Muatan positif, berarti kalau berlawanan dia muatannya apa? Muatan negatif, nah kalau muatan negatif ketemu negatif akhirnya kan dia ditolak karena bertolakan akhirnya dia dibelokkan ke positif. Dari percobaan tersebut akhirnya J.J. Uh, Thompson pada tahun 1897 uh, mengemukakan bahwa menemukan sebuah partikel bermuatan negatif yang akhirnya disebut dengan nama elektron bahkan pada uh, pada masa tersebut uh, JJ Thomson menemukan atau menentukan nisbah muatan terhadap massa dari partikel sinar katoda yang digunakannya tersebut nah, akhirnya berdasarkan tadi atau berdasarkan penelitian tadi JJ Thomson mengemukakan sebuah konsep atom nah ini adalah bentuk struktur atom yang dikemukakan oleh JJ Thomson dimana teori atom yang dikemukakan Thomson pada tahun 1900 itu berbunyi atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang mengelilinginya elektron itu tadi, tadi adalah bermuatan negatif bagaikan kismis dalam roti kismis artinya kismis yang tersebar dalam roti kismis karena mengandaikan dia elektron itu seperti kismis yang tersebar di dalam roti kismis, akhirnya teori atom yang dikemukakan Thomson JJ Thomson ini lebih dikenal dengan teori atom roti kismis seperti itu jadi perkembangan setelah Dalton, kemudian Thomson Thomson tidak langsung mengeluarkan konsep atau teori atom, tapi dia melakukan percobaan dan akhirnya menemukan partikel penyusun atau subpartikel penyusun di dalam atom tersebut yang disebut dengan elektron. Tapi, kenapa kok di sini ada muatan positif? Nah, jadi pada kondisi ini atau pada saat Thomson ini, Thompson hanya memiliki sebuah konsep bahwa atom itu sifatnya netral. Jadi kalau di dalam atom itu tersebar elektron yang memiliki muatan muatan negatif, maka di dalamnya juga pasti ada muatan positif. Makanya dalam teori atom e, Thomson tidak menjelaskan secara rinci nama muatan positifnya. Jadi di dalam dia hanya menyebutkan materi bermuatan positif, tapi bagi materi yang bagi mat, e, muatan negatif yang sudah ditemukannya dia langsung menyebutnya sebagai elektron. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi pada Thomson hanya masih ditemukan yang namanya elektron, tapi Thomson sudah dapat memperkirakan selain ada muatan negatif di dalam atom juga ada subpartikel yang bermuatan positif, tapi masih belum bisa dibuktikan oleh Thomson itu. Nah selanjutnya di sini saya akan cantumkan setelah penelitian ya, atau percobaan yang dilakukan oleh J.J. Thomson dan menemukan nisbah terhadap uh, nilai e per m dari sinar katoda yang ditembakkan, e, percobaan dari Thomson ini dilanjutkan oleh Milikan, yaitu dengan menggunakan percobaan e, tetes minyak, eksperimen Milikan. Nah, ini ini yang melakukan Milikan. Milikan melakukan percobaan ini adalah untuk menemukan e, atau mengetahui nilai Masa dari elektron Masa atau muatan dari elektron tersebut Karena tadi pada J.J. Thomson di uh, J.J. Thomson itu hanya menemukan Nisbah nilai E Per M Itu diketahui 1,76 kali 10 Pangkat 8 kolom Per gram Nah tentu ilmuwan pada masa itu kan uh, Istilahnya masih banyak Pertanyaan Nah Berapa ini nilai E dan nilai M kok bisa mendapatkan angka seperti ini? Nah, akhirnya dilakukanlah ini percobaan tetes minyak di mana di sini sebuah minyak diteteskan sehingga disemprotkan. Nah, sehingga akan menjadi partikel-partikel kecil. Kemudian di sini ada satu lubang kecil sehingga partikel itu akan jatuh tidak berbarengan. Nah, tidak berbarengan ketika jatuh maka dia akan diberikan sebuah energi listrik. Nah, energi listrik kemudian di sini ada semacam teleskop untuk melihat, untuk melihat eh, bagaimana eh, karakteristik yang dihasilkan akibat perlakuan yang diberikan. Nah berdasarkan perlakuan yang diberikan, eh, akhirnya milikan mendapatkan beberapa kesimpulan seperti adanya sinar E yang diberikan akan mengionkan gas yang ada dalam silinder di mana proses ionisasi. Jadi ini akan mengalami memberikan proses ionisasi sehingga akan menghasilkan yang namanya elektron yang melekat yang melekat pada tetesan-tetesan minyak tersebut sehingga tetesan-tetesan-tetesan e, ini akan memiliki muatan negatif. Jadi tetesan minyak ini nanti akan bermuatan negatif. Ada yang bermuatan satu negatif, ada yang bermuatan dua negatif atau lebih, tergantung e, elektron yang terikat di dalam tetesan ini. Nah, ketika e, plat di bawah penampang di bawah ini juga diberikan negatif, akhirnya akan muncul yang namanya gaya tolak karena muatan negatif ketemu muatan negatif dia akan tertolak dan akan mengambang lagi ke arah atas jadi tidak akan melekat ke bagian bawah ini semakin banyak partikel minyak ini e, mengikat elektron maka semakin kuat gaya tolak yang dihasilkan jadi misalkan kalau dia hanya mengikat satu elektron dia tertolak segini, nah kalau dia mengikat Dua elektron dia bisa tertolak dua kali lipatnya. Kalau lebih banyak lagi bisa. Nah seperti ini. Ini gambarannya yang dimaksud. Kondisi-kondisi atau karakteristik eh, seperti ini diamati melalui teropong ini. Seperti itu. Sehingga eh, dari pergerakan tersebut dapat dihitung. Berdasarkan hukum kolom dapat dihitung eh, muatan yang dimiliki. Atau yang dihasilkan uh, dalam proses ini, dalam proses uh, partikel yang mengembang akibat gaya tolak tersebut Sehingga berdasarkan muatan tersebut bisa dihitung nilai M dari E elektron Nah ini kalau ditabulasikan misalkan uh, oil drop tetesannya, tetesan A, tetesan B, tetesan C, tetesan D, tetesan E nah, Seperti ini, nah kalau disimpulkan ternyata dari data-data ini semuanya adalah Angka-angka yang sifatnya adalah kelipatan dari 1,6 sehingga bisa disimpulkan oleh Milikan bahwa nilai e atau nilai muatan dari elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sehingga dari ini e-nya sudah ketemu. Ini nilainya ini bisa m dari massa dari elektron itu akhirnya ketemu 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram akhirnya uh, muncullah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan akibat percobaan yang dilakukan oleh CJ Thomson tersebut jadi kesimpulan dari milikan bahwa Muatan tetes-tetes minyak selalu merupakan kelipatan bilangan bulat dari suatu muatan tertentu yang bernilai 1,602 kolom Yang disimpulkan sebagai muatan dari satu elektron Nah itu perkembangan dari histori atau sejarah Akhirnya ditemukan massa dari satu elektron dan muatan dari satu partikel elektron Nah selanjutnya eh, perkembangan teori sel atom selanjutnya dimulai dari proses percobaan penembakan partikel alfa yang dilakukan oleh Geiger dan Rutherford. Jadi menembakkan partikel alfa pada selembar lempek emas dan mendeteksi kemana partikel-partikel itu akan pergi atau mengarah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di sini. Jadi ini adalah sumber dari partikel Alfa ini adalah sinar partikel Alfa ditembakkan pada lempeng emas Nah ternyata ada berbagai jenis berbagai jenis karakteristik yang dihasilkan dari hasil penembakan ini ada berkas yang dihasilkan lurus ada yang dibelokkan nah ini dibelokkan dan ada juga yang ada yang dipantulkan. Kalau kita lihat eh, skema yang lebih besar atau gambar lebih besar dari proses tadi itu oleh Rutherford digambarkan seperti ini. Jadi banyak dari partikel alfa yang tidak dipantulkan. Akhirnya dia lurus. Ada sedikit dari jumlah partikel alfa yang secara signifikan itu dipantulkan. Jadi ini dipantulkan. Sangat sedikit tapi jumlahnya signifikan. dan ada sedikit dari partikel alfa yang dibelokkan. Turistik yang dihasilkan dari penembakan sinar alfa pada lempeng emas ini disimpulkan bahwa di dalam uh, atom emas itu ada sebuah nukleus, ada sebuah inti yang sifatnya sangat keras yang nggak bisa ditembus oleh partikel alfa. Buktinya apa? Ini dia sampai dibelokkan. Nah, untuk jawaban yang tembus itu gimana? Berarti dia tidak bertemu dengan inti, tapi dia melewati rongga-rongga kosong dari atom emas tersebut, atom dari uh, unsur emas tersebut. Nah, kalau yang dibelokkan, dia tidak menabrak langsung, tapi mungkin dia Menyinggol bagian atas atau bagian bawah dari nukleus atau inti itu. Sehingga dari sini akhirnya muncul kesimpulan karena partikel alfa itu muatan positif. Nah kalau dia ditembak, ditembakkan, dibelokkan berarti kemungkinan inti ini juga bermuatan positif. Ini diperkuat ketika dibe, dibelokkan. Nah kalau ini positif, ketemu positif akhirnya dia dibelokkan. Kalau sampai ini intinya negatif ketemu positif, maka nggak akan dibelokkan maka dia akan berhenti, akan berikatan nah, seperti itu jadi berdasarkan karakteristik yang dihasilkan dari berkas-berkas penembakan ini muncullah kesimpulan seperti itu bahwa nanti inti ini cenderung bermuatan positif karena dia akhirnya dapat membelokkan muatan positif, dapat membelokkan dan memantulkan muatan positif yang dimiliki oleh partikel alfa atau sinar alfa. Nah, ini, ini yang melakukan Ernest Rutherford pada tahun 1911, dimana eh, pada akhirnya Rutherford itu menggambarkan struktur atom itu seperti halnya planet, jadi ada inti. Di inti ini ini adalah intinya yang bermuatan positif tadi yang dikelilingi oleh ini eh elektron di mana elektron itu bergerak pada orbitnya masing-masing atau lintasan masing-masing yang disebut dengan kulit atom. Nah, konsep atau teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford yaitu atom mempunyai pusat massa yang bermuatan positif yang kemudian dinamakan nukleus atau proton. Ingat, berarti pada masa perkembangan atom di Rutherford akhirnya ditemukan bahwa di inti ada bermuatan positif. Yang tadi sudah eh, pada masanya J.J. Thomson sudah diperkirakan bahwa inti atom itu sudah pasti memiliki negat, eh, muatan negatif yaitu elektron. Dan di situ juga kalau ada elektron pasti ada muatan positif tapi belum bisa dipastikan oleh J.J. Thomson. Nah sekarang ternyata bisa dipastikan oleh Rutherford bahwa... Di sini ada positif yang kemudian disebut dengan proton. Proton ini yang ada atau terletak dalam inti atom, di mana inti atom ini dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif yang bergerak mengitari inti atom pada jarak yang relatif jauh pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit atom. Dan jarak inti dengan kulit, nah jarak ini, ini, ini dengan jarak lintasan ini dengan inti atom disebut dengan jari-jari atom jadi berdasarkan percobaan penembakan sinar alfa tadi Rutherford memberikan sebuah gambaran besar terhadap uh, struktur atom bahwa di sini sudah mulai dikenal yang namanya kulit atom dan jari-jari atom berdasarkan percobaan tersebut juga Rutherford menyebutkan bahwa jarak inti hingga kulit atom yang disebut jari-jari atom itu adalah berkisar pada angka 10 pangkat min 8 cm. Sedangkan jari-jari inti, nah jari-jari inti ini berkisar pada 10 pangkat min 13 cm. Jadi semua angka-angka ini dapat diketahui hanya karena tadi karakteristik dari berkas-berkas sinar alfa yang ditembakkan pada lempeng emas itu dipelajari dan dihitung. Nah, ini adalah uh, konsep atom yang dikemukakan oleh yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Tapi pada pada perkembangan selanjutnya ternyata diketahui bahwa konsep atom yang dikemukakan oleh Rutherford memiliki satu kelemahan, yaitu Rutherford berdasarkan pada konsep atom yang dikemukakannya tidak dapat menjelaskan elektron-elektron ini. Bagaimana elektron-elektron ini bisa tetap berada di lintasan atau di kulit atom tersebut Dan berputar-putar secara terus menerus di situ tanpa jatuh pada inti Padahal menurut ilmu fisika klasik diketahui bahwa ketika elektro materi atau partikel itu bergerak di sini Dalam arti di sini elektron, elektron itu bergerak mengitari sebuah inti maka di situ pasti ada yang namanya hubungan dengan energi entah itu menyerap atau melepas energi. Energi ini biasanya berupa radiasi elektromagnetik. Jadi seperti itu. Dari dari konsep yang disampaikan oleh Rutherford masih ada kekurangan itu Tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana elektron itu masih dan akan terus berada di orbitnya dan tidak tanpa terjatuh pada inti atom. Nah, yang akhirnya, kelemahan dari model atom Rutherford ini dapat dipecahkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913, yaitu berdasarkan pada analisis menggunakan konsep fisika, yaitu berdasarkan pada spektrum atom dan teori kuantum yang ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Max Planck. Uh, Niels Bohr ini mencoba untuk membuat simulasi menggunakan model atom hidrogen, yaitu atom dengan satu elektron, atau hanya memiliki satu elektron, di mana pada Niels Bohr ini akhirnya dia memberikan model atom bentuk model atom seperti ini. Jadi inti sama seperti Rutherford bahwa elektron berada pada lintasan tertentu yang disebut dengan kulit nah dan kulit ini mempunyai uh, tingkatan tertentu. Jadi jarak kulit ke inti itu disebut dengan jari-jari atom. Jadi tidak ada yang berbeda. Jadi dia hanya mencoba untuk uh, menjelaskan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford. Uh, jadi uh, konsep atom yang ditarakan oleh Niels berdasarkan model atom hidrogen yaitu, satu, elektron dalam atom hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu nah, jadi seperti ini elektron di sini ya hanya bisa di sini kalau dia di sini ya di sini ya, nggak bisa kemana mana-mana pada keadaan normal atau tanpa adanya pengaruh dari luar, elektron menempati tingkatan energi terendah jadi elektron tidak bisa mengisi kulit terjauh tidak bisa langsung di sini dia akan mulai dari kulit terdekat dengan inti terlebih dahulu jadi ngisinya dari sini dulu nah dari yang terdekat dulu baru kulit kedua baru kulit ketiga nggak bisa ngisi ketiga terus ada lagi ngisi dia ngisi yang pertama terus ada lagi ngisi kedua nggak bisa seperti itu jadi harus mulai dari ground state yaitu tingkat dasar yaitu kulit yang paling dekat dengan inti yang ketiga, dia dapat menjelaskan bahwa elektron dapat berpindah dari kulit satu ke kulit lainnya dengan disertai pelepasan dan penyerapan sejumlah energi. Nah, tadi elektron itu kan harus ada di satu titik saja, di satu kulit. Tapi elektron ini dapat pindah, misalkan dia pindah ke kulit sini. Nah, dan ini bisa pindah ke kulit sini. Ini pindah ke sini, berarti dia akan membutuhkan energi, tambahan energi, karena energi dari kulit ini jauh lebih rendah daripada energi kulit kedua. Dan kulit kedua jauh lebih rendah daripada energi kulit ketiga. Jadi kalau dia mau pindah kulit ke kulit yang terjauh maka dia butuh energi sehingga dia melakukan penyerapan. Beda halnya dengan kulit kedua pindah ke kulit pertama. Berarti kulit kedua energinya jauh lebih besar sehingga karena kelebihan energi dia akan melakukan pelepasan Energi sehingga elektron pada kulit kedua bisa pindah ke kulit pertama atau kulit ketiga mau pindah ke kulit kedua maka lepas dulu energinya sehingga energinya sesuai dengan energi yang ada pada kulit kedua maka dia baru bisa pindah ke kulit kedua seperti itu yang dimaksud pada e, kalimat ketiga ini bahwa elektron dapat berindah dari kulit satu ke kulit lain dengan disertai pelepasan dan penyerapan sejumlah energi. Nah energinya apa tadi? Nah energinya berupa radiasi elektromagnetik yang disebut dengan energi foton. Nah, ini kalau eh, nanti ada pembahasan lagi terkait energi foton biasanya di fisika modern ada lagi pembahasannya lebih detail seperti itu. Nanti saya akan coba eh, buatkan lagi pembahasan yang lebih detail terkait Niels Bohr dan hukum-hukum uh, kuantum -hukum dan mekanika kuantum ini untuk menjelaskan lebih jelas atau dengan perhitungan-perhitungannya perhitungan energi dan berapa energi yang dibutuhkan antar kulit itu bisa perhitungannya ada rumusnya. Nah perkembangan teori atom selanjutnya ini kita saya coba masukkan dulu yaitu ini adalah Max Planck pada tahun 1900 yang uh, konsepnya digunakan sebagai dasar dari konsep atau teori atau yang dikemukakan oleh Niels Bohr yaitu teori kuantum Di mana teori kuantum itu dikemukakan untuk menjelaskan pola radiasi elektromagnetik dari suatu benda yang berbunyi Suatu benda hanya dapat memancarkan atau menyerap radiasi elektromagnetik dalam ukuran atau paket-paket kecil dengan nilai tertentu yang disebut kuantum Jadi angkanya sudah dalam satuan kuantum jadi tidak bisa misalkan eh, dia melepas satu terus dia menyerap setengah atau menyerap seperempat tidak bisa. Jadi ketika dia melepas satu kuantum maka dia juga dapat menerima satu kuantum atau ketika dia butuh dua kuantum. Nah itu yang dimaksud dengan ini satuan ukurannya paket-paket terkecil. Nah pernyataan ini menjadi dasar bahwa satu benda hanya dapat berada pada tingkatan energi tertentu Serta menjelaskan pula sifat dualisme dari radiasi elektromagnetik Yaitu sebagai gelombang sekaligus partikel Jadi ternyata berdasarkan inilah tadi Niels Bohr menjelaskan bahwa partikel atau elektron itu hanya dapat berada pada tingkat energi tertentu Kenapa? Karena elektron Elektron Elektron itu adalah tergolong partikel. Tapi ternyata partikel ini bukan hanya materi, tapi dia punya sifat sebagai gelombang. Nah, gelombang itu seperti apa? Sifat-sifat gelombang itu banyak. Jadi bukan hanya sifat-sifat uh, materi saja. Nanti nanti kita bisa bahas pada video berikutnya. Kemudian berdasarkan konsep teori kuantum yang dikemukakan di Max Planck ini, Louis de Broglie mencoba untuk menjelaskan Gagasan tentang gelombang materi yaitu setiap partikel materi yang memiliki momentum linier dapat berperilaku sebagai gelombang Hipotesis ini terbukti benar ketika ditemukan bahwa elektron dapat menunjukkan sifat difraksi seperti halnya difraksi sinar X Hipotesis ini menjadi dasar untuk menjelaskan kenapa elektron hanya boleh berada pada tingkat energi tertentu saja Seperti yang sudah disampaikan oleh Niels Bohr Nah, kemudian ada lagi Werner Heisenberg pada tahun 1928 ini menjelaskan kembali berdasarkan pada sifat dualisme yang dikemukakan oleh Max Planck dalam teori kuantumnya dikemukakan bahwa adanya asas ketidakpastian yaitu suatu keterbatasan dalam menemukan posisi dan momentum dari elektron. Dikatakan oleh Heisenberg bahwa tidaklah mungkin untuk menentukan posisi dan momentum elektron secara bersamaan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Jika kita mencoba untuk merancang percobaan memastikan posisi, maka ketidakpastian momentumnya akan semakin besar. Sebaliknya, jika kita merancang percobaan untuk memastikan momentum dari, dan kecepatan dari elektron, maka ketidakpastian posisi dari elektron itu akan semakin besar. Ini yang disebut dengan asas ketidakpastian dari Heisenberg. Sehingga... Berdasarkan konsep-konsep yang dikemukakan oleh Max Planck tadi, dikemukakan oleh De Broglie, dan dikemukakan oleh Heisenberg, akhirnya di sini ada se seorang ilmuwan dari Austria, yaitu pada tahun 1927 bernama Erwin Schrödinger, mengemukakan teori atom yang disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, ini strukturnya seperti ini. Jadi intinya sama dengan yang dikemukakan oleh Rutherford, Niels Bohr dan ini hanya menyempurnakan, menyempurnakan berdasarkan kelemahan-kelemahan atau konsep-konsep uh, yang tidak bisa dijawab oleh uh, teori atom Rutherford dan teori atom yang dikembangkan oleh Niels Bohr jadi ini adalah inti atom dan ini adalah kulit atom lintasan berupa kulit atom Nah, ini kulit atom, begitu juga kalau dia punya kulit ketiga gitu seterusnya Dikemukakan, menurut teori atau mekanika kuantum, meskipun elektron mempunyai tingkatan energi tertentu, posisinya tidak dapat dipastikan. Peluang terbesar menentukan keberadaan elektron di sekitar inti atom, yaitu melalui penemuan orbital. Jadi berdasarkan Max Planck, uh, de Broglie, dan Heisenberg tadi, akhirnya disimpulkan oleh Erwin, uh, Erwin Schrödinger ini, jika kita ingin menemukan akan keberadaan elektron di kulit atom di lintasannya, maka kita harus menemukan orbitalnya dulu. Jika kita menemukan suatu orbital, posisi orbital, maka di dalam orbital itu kita akan mudah untuk menemukan keberadaan elektronnya. Jadi kalau dilintasin ini, ini kita tidak bisa mendeteksi keberadaan orbital, ya kita tidak akan bisa menemukan di mana elektron itu berada, jadi kemungkinan elektron ditemukan semakin besar ketika kita menemukan posisi orbital tersebut, nah ini dalam menemukan orbital ini dinger juga tidak asal tidak hanya mengungkapkan konsepnya saja dia memberikan yang namanya persamaan dinger jadi dengan persamaan dinger ini kita bisa menemukan atau bisa menyatakan daerah-daerah yang mempunyai peluang besar untuk menemukan elektron tersebut Atau dengan kata lain kita dapat menentukan daerah orbital tersebut Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat kerapatan Semakin uh, suatu daerah itu mempunyai kerapatan yang tinggi Maka semakin besar peluang kita untuk menemukan orbital dan elektron di daerah tersebut Nah, kerapatan itu bisa kita hitung berdasarkan persamaan dinger ini nah, Menggunakan pesi kuadrat Nah, nanti e, saya nggak akan bahas di sini Karena ini konsepnya atau materinya untuk adik-adik e, kelas 10 Jadi memang tidak bisa langsung diberikan sekaligus Dan pembahasan detail tentang persamaan dinger ini biasanya dibahas di Fisika modern Nah ini lengkap dengan perhitungannya dan seluk beluk rumus-rumus lainnya. Nah jadi seperti itu tentang konsep-konsep atau perkembangan teori atom yang ada. Nah teori atom mekanika kuantum ini adalah teori atom yang kita gunakan saat ini. Dengan teori ini kita bisa meramalkan banyak hal hingga ke tingkatan energi yang dibutuhkan oleh suatu atom. Nah berikutnya, saya uh, karena tadi dalam sejarahnya atom itu sudah kita di tengah-tengah sudah saya sampaikan bahwa J.J. Thomson menemukan elektron, kemudian Rutherford menemukan proton. Nah sekarang ada satu lagi subpartikel penyusun atom yang ditemukan di akhir setelah perkembangan teori atom yang dikemukakan oleh Schrödinger, yaitu teori atom mekanika kuantum. Hal ini ditemukan oleh James Chadwick pada tahun... 1932 di mana James Chadwick menemukan neutron. Neutron berhasil dikonfirmasi setelah penemuan spektrometer massa oleh Aston. Aston ini nama ilmuwan juga pada tahun itu yang menemukan spektrometer massa pada tahun 1919 dan percobaan penembakan inti atom berilium dengan partikel alfa yang dilakukan oleh W. Bote dan H. Becker pada tahun 1930 di mana dapat dibuktikan bahwa sinar radiasi partikel dengan daya tembus tinggi terdiri atas partikel yang bersifat netral dengan massa yang menyerupai massa proton yaitu satu SMA proton itu kan massanya satu dan neutron juga ternyata punya massa satu, tapi e, proton bermuatan positif sedangkan neutron bermuatan netral karena sifatnya yang netral akhirnya diberi nama ne seiring perkembangan akhirnya diketahui bahwa dalam suatu atom terdapat subpartikel penyusun yaitu berupa elektron yang bermuatan negatif proton yang bermuatan positif neutron yang bermuatan netral dimana proton dan neutron terletak di inti atom sedangkan elektron terletak di dalam orbital yang terdapat pada lintasan-lintasan yang disebut dengan kulit atom yang mempunyai jarak tertentu dari inti atom yang disebut dengan jari-jari atom Nah akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa konsep atom atau teori atom dimulai dari perkembangan istilah atom dulu yang dimotori oleh Demokritus dan dibuka lagi atau perkembangan besar dimulai dengan adanya postulat Dalton berdasarkan dari hukum, -hukum kimia dasar yang dikemukakan oleh Lavoisier dan Louis Proust. Kemudian dari Dalton e, disempurnakan oleh J.J. Thomson dengan penemuan elektron dan massa elektron oleh Milikan. kemudian dilanjutkan oleh Rutherford yang ditemukannya proton sehingga pada Rutherford ini di, di atom sudah ada dua partikel penyusun proton dan elektron. Di mana kekurangan dari atom Rutherford disempurnakan oleh Niels Bohr dan Teori atom Niels Bohr disempurnakan oleh dinger melalui teori atom mekanika kuantum yang kemudian ditutup oleh James Chadwick yang menemukan partikel penyusun atom yang bermata netral yang diberi nama neutron. Jadi eh, demikian pembahasan eh, tentang perkembangan teori atom. Nah, untuk melihat seberapa Baik teman-teman eh, Menyimak eh, materi Perkembangan teori atom ini Saya sudah menyiapkan soal latihan yang eh, Linknya ada di deskripsi di bawah Jadi bagi teman-teman yang meng, ingin menguji Menguji pengetahuan tentang bab Perkembangan teori atom ini Bisa mencoba menjawab soal-soal yang sudah disediakan Seperti biasa eh, Jika ada Materi-materi yang tidak dipahami Atau ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul uh, Setelah menonton video ini Silakan jangan ragu untuk menulis di kolom komentar Insya Allah nanti uh, saya akan Membalas komentar-komentar dan pertanyaan dari Teman-teman sekalian Baik, uh, sekian uh, Jika dirasa video-video uh, video materi Materi tentang perkembangan teori atom ini Bermanfaat, eh, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video teori-teori lainnya hanya di bahas soal channel.